Aku tadi sini, tetaplah kau bernyanyi. Dan bila ku telah pergi, kenanglah yang terjadi. Pastikan padaku bahwa kamu kan baik-baik saja di setiap mimpiku pasti selalu ada kamu dengarkan dan rasakan lagu yang kuciptakan untukmu walau mungkin terdengar gamerdu tapi hanya untukmu Kita pernah bersama di sini Lalui hari penuh warna-warni Meski tak seindah pelangi Tapi kita pernah bermimpi Sendirian Dan Semua bintang Yang kutinggalkan Temanika Sampai akhir malam Sementara Mungkin Juga untuk selamanya Tapi dan Kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang kutinggalkan Temanika sampai akhir malam Percayalah padaku Meski di gelap malam Kamu gak sendirian Dan semua bintang yang kutinggalkan Demani kau sampai akhir malam